Halo guys, kita jumpa lagi di sini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat guys ya. Kita kembali lagi di channel saya kita ini guys ya. Di sini lagi-lagi ya, kita bermain lagi di speed Bonanza. Di sini kita bermain pakai bola 50 putaran Turbo Spin, bettingan 3.000 modal 100.000 guys ya. Kita gaskan lagi di sini speed Bonanza yang biasa guys ya. <tuh> 50 turbo dulu di bettingan 3.000 rupiah ya guys ya habisnya kita gaskan lagi Kalau emang dapat dapet Tapi jangan gitu lagi ya Semoga dapet lah ya Oke langsung ke 3.000 nih ya Kembali lagi ke modal awal 100.000 ya Oke lah seperti biasa di awal-awal ya Dibantu-bantu share-share dulu Like-nya juga komen, subscribe nih Kalian belum atau yang baru join ke channel kita ya Subscribe, nyalakan juga notifikasi loncengnya ya Oke love-nya kurang satu Cakep connect subscribe nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update-update terbaru dari channel kita ini pastinya mas ya. Oke lanjut lagi di sini sisa putarannya tinggal apa nih ya guys? Bentar-bentar. Oke ini nya pecah. Lalu lipat Uh pecahnya di luar terus ya guys ya. Hmm pecah terus. sampai kapan? sampai terus. 29 putaran lagi hampir setengah dari 50 putaran turbo spin guys ya Chef 3000 saldo kita aman naik lima lannya guys ya Satu empat tiga dari modal cepek ya Mudah-mudahan kita dapat sprint di sini gratisan ya Dan hasilnya bagus mudah-mudahan ya guys ya <tuh> Oke okay, masih belum dapet oh <tuh> udah Akhir ya ya kita dapat free spin pertama Di bettingan 3000 Di putaran sisa putaran berapa tadi kan Lalu kita masih aman ya Terbilang masih aman banget 140 masih naik ya guys ya 50 putaran turbo spin pertama Kali 50 numpang lewat Udah lah guys Kena prank kita ya co Kali 50 di awal-awal Free spin pertama gratisan Kali 50 ini gak connect Buset dah Aduh dapatnya cuma 10 ribu nih Itu udah pertanda chill kita guys ya Uh, perkalian besar uh, keluar tapi nggak connect udahlah jadinya kita map skin semoga-moga aja ya taman free spin ini bisa dapetin yang mantap-mantap <coughs> diganti dengan price 100 gitu ya kan Oke okay, lumayan kali 9 bahasa ibu Oke okay, super pertama di sini ya lumayan oh, main-main main dapet juga ya 154 empat putaran lagi sih sisa di sini pecah kali 8 oke okay, bagus banget anggur pisang, nih. sabun biru manggis, konek apel jelly hijau oke, okay. sensasional ya guys ya <koh> sensa nih guys ya 16.000 dikali 37 oke, okay, nice banget, sensa guys berarti 55 uh, spin gratisan tambahan tadi isinya wangi ya jadi selalu kita udah 700.000 terus dapat gratisan lagi tambahan memang terbaik ya Oke, okay, kali nah 50-nya biarin aja. Sudah jadi bubur guys ya, cuma iklan doang. Oke, okay, free spin tambahan ini ya, wangi guys ya. Masih kita profit Cantik banget dikasih lagi seperti kedua. Totalnya di sini kita udah dapat 925. Oke, okay, dikit lagi nih, yuk bisa yuk serembut yuk bisa yuk. 1 juta 1 juta tembusin. 50 putaran turbo pertama nih guys ya, langsung dapat kita sekitar oke, okay, nice guys 10. Nice. Oke okay, semangka anggur Pisang Ada skater 2 Perkalian menunggol Jiri biru udah pecah Oke okay, kali 12 lumayan Oke okay, 1 juga ya Cantik nih Mega Megalodon 90.000 Nah nah nah nah nah Akhirnya tembus 10.000 Kali 100 Lumpang lewat Memang lah kok ya 2 kali ya guys ya Lengkap dah 50 gak connect 100 gak connect nah, nah. Tapi gapapa lah guys ya Kita udah dapat cuan nih uh, Jadi 1 juta rupiah selalu kita aman banget, udah profit banget udah 10 kali lipat, udah capek target guys ya cuman tadi kalau dikonekin lebih dari ini mungkin kita dapat ya cuman gimana lagi, hobinya cuman bisa dapat segini, cukup lah guys ya kita harus bersyukur, berapapun dikasih gradisan kita harus terima guys ya kecuali kalau kita buy spin ya itu harus balik modal dan dapetin profit ya oke di sini kita JP ya guys ya buy spin gradisan Dikasih satu juta rupiah ya guys ya Dan penampakan kali 50 dan 100 nya nongol ya Belum waktunya berarti ya Oke kita kelarin disini 50 putaran nih Tadi masih ada sisa 10 putaran lagi nih guys ya Berarti di putaran sisa 26 atau 27 atau 24 putaran baru dikasih krispin tadi ya mantap, mantap mantap mantap Isinya gendut Isinya berdaging guys ya <tuh> Isinya berdaging ya guys ya Cantik banget nih bisa putaran lagi Kelar ini, ya seperti biasa kita main save Dan kita putar lagi, auto spinnya kita tambahin bolanya lagi ya Seperti biasa cuy kalau kita di sini udah dapat cuan gini Kita turunkan backnya, jadi yang paling rendah bodo amat 250. di sini double bit aktif gaskan turbo spin, 30 guys ya 30 pick ya, 30 pick atau 30 turbo dan ya 30 p atau 30 turbo di bettingan 250 juta ya guys ya. Enggak 250.000. Enggak bercanda juga. 250 perak. Nah. Bet paling kiri guys ya. Bet paling kiri itu guys ya. apa ya. Namanya itu kita main aman, safe. Kenapa? Karena, Karena kita bermain juga mencari kemenangan ya. Bukan cuma sekedar hiburan saja juga. Kalau dapat kemenangan ya udah kita ambil save dulu lumayan kan modal segitu dapat segini ya guys ya <tuh> cantik ya. bonanza lagi gacor guys polanya di awal tuh langsung 50 turbo aja ya terserah bettingan berapa guys tapi ya kalau bisa disesuaikan sama kalian isi saldo kalian ya ya kalian deposit berapa disesuaikan 50 turbo sanggup apa enggak yakin apa enggak ya kalau gak yakin jangan ya guys ya intinya yakin sabar gak boleh pesimis ya guys ya oke disini sisa putaran tinggal beberapa lagi guys ya dan seperti biasa nih ya Terlepas dari kita dapetin profit, seperti biasa sini aku bakalan ngasih tau kalian lagi bahwasannya disini cuma sekedar hiburan semata Tidak untuk ditiru, tidak untuk dicontoh, tidak untuk dijadikan mata pencarian Cukup anggap aja ini segini sekedar ya, ya, hiburan semata guys ya Kalau ingin bermain cukup pakai dana kenakan Oke kita tambahin di auto spin terakhir 10 Kelar 10 ini kita gaskan cabut ada swede, guys ya Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Yang tanpa skip, thank you. Semoga kalian bisa dapatin profit seperti saya ya. Menggunakan atau tidak menggunakan pola dari saya. Yang penting mainnya sabar. Ya guys ya, sabar. Kalau yakin baru gas. buy atau nggak bye ya. Oke okay lah guys, thank you banget sampai di sini dulu ya. Nanti kita profit untuk kali ini. Cakep hasilnya guys ya, kita WD. Thank you banget. sini kita udahan dulu. Salam channel sonal dan bye bye. Thank you guys ya.